Mm hmm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 Oke, okay, jumpa kembali bersama kami, servis Jepara. Kita mendapatkan sebuah magicom digital seperti ini ya, untuk sistemnya digital, sepertinya pada digitalnya oke okay ya, sempurna. Bilangnya pada magicom tidak mau panas. Tapi pada digital sepertinya oke okay ya seperti ini. Tapi dia tidak mau panas bisa diperhatikan untuk keadaan rekan ada hampir di angka 0, 0, 0 ya. 00, ya. 00,1 dan buat kecil sekali ya 0,10 untuk buat sepertinya pada bagian sistem tidak normal ya tapi untuk magicomnya sepertinya pada bagian modul tidak bermasalah pada elemen tidak mau panas oke nanti kita akan periksa bila rekan-rekan mengalami pada magicomnya normal tidak terjadi error pada bagian sistem tidak panas oke okay, nanti kita akan coba mengecek sistemnya dan kita akan membuka untuk bagian bawah untuk rekan-rekan bisa melihat triknya ya ijikam byongma yang tidak mau panas pada bagian sistem oke okay, bisa kita lihat untuk rekan-rekan videonya Thank mm -hmm. you. Oke, okay, untuk rekan-rekan, kita periksa untuk bagian sistem. Kita periksa untuk bagian kabel-kabelnya dulu. Siapa tahu ada yang terjadi putus. Pada bagian kabel, kita mengecek untuk bagian kabel. Sepertinya pada bagian kabel, tidak ada yang mencurigakan pada bagian sistem. Oke, okay, kita lanjutkan untuk pemeriksaan. Lainnya nanti. Untuk rekan-rekan pengecekan -rekan, Magicom yang tidak mau panas, bisa kita mengecek dengan teliti. Oke, okay, bisa dilanjutkan untuk videonya. Oke, okay, kita periksa untuk bagian modul, kita melepas untuk sistem modulnya dia ada dua lapis untuk sistem modulnya, elektroniknya dan di bawahnya ada bagian sistem untuk menggerakkan pada bagian pemanas. Oke, okay, kita akan mencoba memeriksa untuk jalur-jalurnya dan kita akan mengecek apa ada yang bermasalah untuk bagian sistem jalur sepertinya tidak ada yang mencurigakan untuk jalur oke kita lanjutkan untuk rekan-rekan videonya kita mencoba untuk mengecek untuk sistem relay, sistem penggerak relaynya dia biasanya untuk menggerakkan sistem pemanasnya seperti ini ya terlihat pada bagian sistem relay sepertinya tidak merespon untuk multitaster kemungkinan pada sistemnya relay terjadi putus untuk sistem magnetnya oke okay, coba kita akan memeriksa nanti biar lebih mantap sepertinya pada bagian sistem relay ya coba kita akan melepas dulu untuk soket modul yang berada di bagian bawah nanti kita akan mencoba mengganti untuk relay pada bagian sistem untuk rekan-rekan bisa mengecek untuk relay untuk kaki relay sepertinya tadi kita ukur tidak ada apa namanya tidak ada nilainya ya untuk relay. Oke, okay, nanti kita akan mencoba mengganti saja lebih biar lebih mantap kita mencoba mengganti dan melepas pada bagian relay. Oke, okay, bisa rekan-rekan kita lanjutkan untuk penggantian relay Relainya menggunakan 12 pol ya untuk rekan-rekan. oke okay, untuk rekan-rekan, untuk relainya sudah terlepas ya, untuk relay coba nanti kita akan mengganti pada relainya, kita gunakan relai 12 volt seperti ini, coba kita akan mengganti dan nanti kita akan memasang pada sistemnya mudah-mudahan pada relainya ya, karena relainya sepertinya terjadi error pada bagian relay mudah-mudahan hanya relay saja yang terjadi error, oke kita akan memasang untuk relainya kita kembalikan kita kembalikan pasang ya untuk relay karena relaynya yang lama kelihatannya bermasalah Oke okay, kita akan mencoba untuk sistemnya apa sudah berhasil atau tidak ya kita coba kita hidupkan oke okay, sepertinya pada bagian watt ya sudah terlihat ada wattnya 390 watt 94 watt ya untuk ampere 1,8 sepertinya, sepertinya sudah oke okay ya dan dia kadang meningkat menjadi 400 Watt oke okay, sangat mudah sekali untuk rekan-rekan triknya Magicom untuk bermerek Yoma yang pada bagian modul normal tapi dia tidak mau panas sangat mudah ya untuk rekan-rekan triknya oke okay, nanti kita berikan trik-trik lain oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik salah step dan share video kami, biar channel kami dapat berkembang dan meng bisa mengupdate video terbaru kami nanti. Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. So depressed